assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama channel youtube blind project channel youtube paling blind sa indonesia raya di video kali ini kita akan ngobrol bersama teman-teman para youtuber ya yang apa istilahnya, baru mulai lah. pemula, Hah? pemula nggak enak, ada yang mulai pemula ini nggak enak pokoknya, pokoknya yang baru mau terjun lah istilahnya Terjun baru ke perjusupan. Tapi nggak bisa masalah kita kita. Kalau ini hari ini ada Mister gigih ini dari DW channel. DW garis bawah channel. Kemudian di sebelahnya itu ada LTVCS LTV spasi CS ya. Ini yang dirasakan apa, pak? Kendalanya, pak? Untuk ngawali, pak. Kendalanya ngatur jadwal, mas? Katanya jadwal. aku konsisten. Oh iya, hmm. terhalang hmm. gak bisa konsisten, mas? yang karena ada pekerjaan utama. Mas, hmm. Kan untuk pagi-pagi berkah kalau YouTube kan, menyalurkan bakat. Apa kontennya, pak? Tentang Konten apa, pak? Keseharian Montesang. Hmm. Dirangkum dalam situasi komedi Oh, alias sitcom ya? Iya, iya Situasi komedi Nyoba Tapi, konsisten kira-kira ini? Di bidang persitcoman atau Pak? Insya Allah Tergantung sang kameramen Oh iya Karena direktur Penulis skenarionya orang satu Satu ya, namanya Dewi Channel Pak Nanti di garam diri Saya kaku dengan rp kamera Pak, sorry ya Pak Sudah berapa breakernya Pak? disebunyikan lah tadi sebunyikan kurang lebih sekitar atau dua puluh lah baru satu bulan ya oke okay. nah, itu sudah progres yang cukup baik sebenarnya satu bulan sudah bisa seratus lebih itu keren yang penting konsisten tadi asli untuk pak LTVCS sendiri <laughs> apa pak kendalanya apa pak kendalanya enggak jauh beda dengan mas DW channel, DW channelnya. Yeah. Oke. Okay. Yeah. <laughs> so, apa pak? Ngatur waktu untuk kontennya apa yang mau di konten, terus kita masih belum bisa konsisten untuk suatu langkah ke depannya apa yang mau difokuskan. Sebenarnya gampang sih Pak. Oh, bismillah. bismillah. bismillah. bismillah. Ya penting. ide <tidai> nunggu terus lah Bismillah. Yang penting direkam diupload gitu aja dulu <tid> sementara <tid> Maksudnya konsisten upload dulu. Oh gitu. Okay. Iya, yang penting tidak melanggar pedoman komunitas. komunitas gitu. Saya dulu juga sama gitu. Dewi pokok upload lah sembarang. sini ini lain project ini tahu campur. Tapi Alhamdulillah. Ya, ayo kemana? Ditempur pirang tahun, Silver Play Button Silver Play Button ini empat tahun lah Pokoknya mulai konsisten misi itu 2017, 2018 Setelah recent alias tidak bekerja Jadi banyak waktu untuk untuk ngisi. tak mau beri Kadung kontennya tak campur paknya deh nah, Enggak harus nyari bahan pokoknya ada sikat ya. ada sikat <Glian> ya jadi ya wes cuma curug lah oke okay. yang subscribe itu mungkin ya berarti nggak usah ambisi nggak ya usah nge -nge -nge subscribe ya. masih <Glian> kalau waktunya rezekinya Meledos, satu video pun bisa sampai 300.000 subscriber bisa tapi ya harusnya itu, video yang bergros itu yang diteruskan sebenarnya kalau punya saya kan yang sapi itu harusnya ya konsisten konten sapi tapi waktunya ini yang sibuk melum bakul hmm. hmm. nah, ada pekerjaan hmm. lain di rumah sebagai tukang ojek panganan itu selain masalah konsisten apa pak? edit-edit gimana? Kalau edit edit ada master maman enteng, maksudnya kendalanya apa? bengong cari tahu, <Gül> kendalanya nggak ya. punya PC mas. Iya motor HP. Tapi tricim ini gampangnya golkar. Ini LDVCS ini juga <Gül> <Gül> YouTube berlakon ber lah, <Gül> YouTube ber <Gül> HP Jadi jangan sampai apa ya sarana prasarana ini dijadikan alasan untuk kita tidak berkarya gitu loh. Maksudnya? nggak like, ngenteni kamera api, ngenteni gimbal ya. nanti penontonku mohon dimaklumi <laughs> <bisa>, ya. <laughs> ya. Iya lendang like, tuku. jadi semua itu memang butuh proses. gitu channel besar besar pun dulu awalnya juga mungkin lewat ya, kamera satu itu, HP kentang itu yang <tuk> selain belum hadir. <laughs> ya. resolusinya mungkin sebanyak banyak semutnya. <tuk> sama aja semua butuh proses. cuman kadang-kadang orang sekarang memang apa ya pengen jadi youtuber itu mindsetnya itu uang jadi kerja gerusnya bahkan sering ini pak apa ya kejebak lah toko subscriber apa? santayang agak subscribe? iya mm -hmm. ternyata ujung-ujungnya setor duit bahwa tidak boleh berkata sayang sayang gitu di ya. 6 bulan dilihat gitu ya. enam bulan ini nih, mas Nah, tak berarti ya aku enggak konsisten gitu. Ya, sebenarnya kalau mau kompak juga enak sebenarnya. Punya grup misalkan nah itu 1000 orang gitu. Gantian nonton. gantian gitu. untuk awal-awal aja sebenarnya itu. Kalau sudah monetes sebenarnya subscriber ini penting-penting enggak penting, -penting, penting sebenarnya. Yang penting itu yang nonton gitu ya. subscriber Ayah, banyak tapi nggak pernah nonton kan, percuma youtube sendiri sekarang mulai ini, agak ketatat Di, diseleksi kadang untuk akun-akun yang jarang aktif alias abal-abal itu sudah dicubi jadi misalkan akun hanya dipakai untuk subscribe, lihat, setelah itu nggak pernah aktif itu biasanya akan dihapus untuk youtube ini baru orang ulang, ya saya ulang masih satu bulan ya? Iku orang-orang aku, berdoa aku, senyum-senyum ke aku karena paling gila yang digilang nanti dilihat sendiri teman-teman di DW Channel itu jadi Mas Gegeh ini berperan jadi sembarang jadi orang wedok, jadi bapak, jadi bapak, jadi mbak saya salah satu penggemar DW Channel bunyi-bunyi DW ya kan? berperan bareng ini soalnya ya itu tadi pokoknya guys, intinya diniati titip file aja mm. kalau channel saya pertama dulu malah ke kabinet permanen mulai 2009 buatnya terus karena salah guru <Susuk> iya karena salah guru setelah ke kabinet permanen tapi enaknya saya sudah dapat pin adsense dan emailnya itu tetap bisa digunakan jadi nggak perlu minta adsense lagi begitu yang mm. project ini tembus tinggal menghubungkan ke ajen yang lama gitu kalau dulu mudah 10.000 subscriber itu sudah bisa menetes dulu sebelum 2017 kemudian karena membedakan youtuber akhirnya okay. youtube Sampai apa? Nantar. ya bikin peraturan nah, sejarahnya contohnya. seperti itu mungkin teman-teman pemula belum tahu ya jadi sejarahnya ada 1.000 subscriber dan 4.000 jam yang dalam Tahun terakhir itu gara-gara embudaknya Youtuber Apalagi setelah pandemi Artis-artis turun gunung Youtuber KB. Jadi Youtuber semua Ya karena memang Youtube ini pionir dalam menghasilkan uang di platform digital Ini seperti itu aja teman-teman intinya ya tetap konsisten Salam nang Mas Bara Ya siapa itu Pak? si konten terkliwat Oh iya iya. Ciatan. Kamarmu mas. Saya hanya ya bawa rokok bawa HP itu pinggir jalan guys. Sehari bisa untuk seminggu kontennya. Seperti yang penunggu mobil lewat ya. Oke terima kasih teman-teman dari LTVCS dan Dewi channel. Semoga bisa konsisten dan semangat kembus nanti masalah uang Depan. itu bonus oke okay? penting titik video titik video ini di, di <laughs> daripada disimpan di memori HP kadang rusak gitu. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, warahmatullahi wabarakatuh. Ah.